Yo! Halo yo, what's up, bro? Kita balik maning di channel ini, masih bersama saya, Samu di Pasukro Ahmad Bro, kita main FIFA Mobile lagi ya Main FIFA Mobile... Oke... Okay. Champion League UEFA, masuk harian Klem Ini... Oh, dapat 100 nih bro Klem Siapa bro? Ketuk untuk membuka Ketuk untuk membuka Musa! Kang Musa bro, serius Musa itu tetangga saya, bro. Rumahnya sebelahan. Ah, maksudnya, tetangga nama rumah orang tua saya. Rumahnya sebelahan. Saya manggilnya Kang Musa. Halo, Kang Musa. Uh, uh, nilai 310. Oke, okay, klaim. Oke, okay, klaim. Oh, men. Oh, iya. Buat tadi yang ada yang komen, buat Bang Muhammad Erwan. Muhammad Erwan... Saya invite ya Saya invite Muhammad Erwan Tadi namanya once Apa ya namanya Lupa saya tadi Tambah teman uh, One Z FC Kalau nggak salah sih itu Coba lanjutkan nama pengguna Aduh yang mana ini bro Mas Erwan Oh ini kali ya Yang kelas dunia 1 Ini kali ya Waduh. Mas Erwan yang mana? Mas Muhammad Erwan, waduh banyak juga. Wah. Wah. Banyak, men. Once zfc Ya kan, Bener kan. Pak Muhammad Erwan ini yang mana ya? Coba yang atas, yang atas ya bukan. Level 5. Overall 75, One FC. Ini 1FC blame, eh, Mal uh, oh, Malaysia nih. Apakah Mas Muhammad Erwan ini dari Malaysia? Ada nih, Malaysia satu, Malaysia one. Dia Arsenal, Arsenal ada juga ini. Aduh, yang mana ini, bro? Sabers, sabers, sabers, sabers. Oh, one F one ZFC, one, Oh, ini kali hunter FC, hunter FC. Atau ini Bar, Barcelona, ada sekitar segini bro. Saya bingung nambahinnya yang mana ya? Yang atas dulu ya? Eh, jangan pokoknya ini AC Milan ada nih, klaimetin deh, kirim permintaan. <laughs> Kalau salah maaf ya bang ya. Kalau salah maaf. Tapi ini kayaknya ini deh profil, coba kita profil. Oh, formasi empat tiga tiga menyerang. Hah? Pengguna ini belum memainkan liga. Tampilkan soal pemain. Overallnya satu sembilan. Uh, bro, foldernya gede loh, bang. Dia punya folder gede. Oke. Okay. One Z One Z FC One Z FC online ah bro kita mau, oh ini nih saya mau ini deh latih ini deh tak latih buang kau dikit gak apa apa bro lah oke tiga ribu buang latih oke oke men Hai satu Hai buang kejual ga laku soalnya Bro Buang uang Hai berani oke naik level overallnya jadi 105 oke kostik Bang kosik Oh tapi kalau ngaruh buat saya bro, karena saya kalau main FIFA itu kalahan bro, serius, serius gak percaya. Nih, kalau main FIFA itu kalahan saya, 105, coba, di sini, menurun, rek, menurun, coba tuker sama papi, menurun, rek, menurun, coba tuker sama Alvarez. Oh, gak ada, ngaruh-ngaruh ya bro, sama baik. Oh. Uh... Bapak Pele, Bapak Pepe Banyak amat, buset gak jadi dah Cuk gak jadi Cuk Mahal Cuk, Cuk Cuk gak jadi Cuk Kita, Bro Ini UCL 2223 Ini saya punya satu Satu klaim dulu Gratis, lumayan bro, gratis Buat beli beras uh. Ini, ini bro, lumayan bro, gratis lagi bro, lumayan kan? Oh bro, saya punya satu Pia... Ih, gambar piala yang warna kuning itu bro Gambar piala yang warna kuning, ah enggak Belum, aduh saya tuh pengen dapet ah, Jalur hadiah coba Sembilan bro, lampar, lampar. Ini loh, ini loh, saya pengen dapet Sergio Ramos coy Bro tukar gak? satu deh, Rodri... gatel tangan saya men, oh, Brazil, RW, RT, Real Madrid, nggak tahu saya udah punya berapa ini si rodrigo, rodrigo men, punya dua men saya men, nilainya 3 juta, oke. Okay. Bro, bro gimana caranya dapat satu ini? Bro, gimana caranya dapat satu ini, bro? <tuh> <tuh> <tuh> Astagfirullah nanti alhamdulillah deng. Lupa, besok ini, besok ntar deh. Saya mau dapetin Sergio Ramos, men? No, Sergio Ramos, Sergio Ramos.